Sobat pediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia, salam pediler berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rival sendiri Jawa Timur. Oke sahabat pediler dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya sahabat Bediler dan kali ini saya akan mengulas senapan angin PCP dengan berbagai macam varian popor dan juga OD maupun larasnya juga ya sahabat Bediler Nah di samping saya ini sudah ada tiga jenis senapan angin PCP yaitu yang paling atas sendiri ada senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung dengan varian popor gamufel hitam magazine dan juga manometer dan yang, dan yang ada di sebelah kiri saya ini yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2760 dengan varian popor magnum hitam plus manometer dan yang paling kiri ini yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2560 dengan popor AK47 lipat hijau hitam plus manometer nah kali ini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 Nah yang pertama saya akan mengulas senapan angin PCP Fusion yang paling bestseller banget di Jaya IDFOL ya sahabat bediler Nah ini saya meng mengambil senapan PCP Fusion 2560 dengan varian popor AK47 lipat hijau hitam plus manometer ya sahabat bediler Nah jadi untuk senapan angin ini menjadi senapan yang paling bestseller di Jaya Karena selain memiliki harga yang sangat terjangkau Tentunya untuk bagian varian popornya juga sangat unik ya sahabat bediler Jadi untuk kelebihan dari senapan PCP ini popornya bisa dilipat ya sahabat bediler Nah jadi seperti ini untuk cara melipatnya tinggal ditekan lalu langsung dilipat gini ya sahabat bediler Nah jadi ketika dilipat tampilannya akan terlihat simpel dan juga minimalis ya sahabat sahabat bediler sehingga ketika senapan ini akan digunakan ataupun akan dibawa saat berburu maka akan lebih memudahkan sahabat bediler lebih simpel dan pastinya tidak ribet ya sahabat bediler nah ini untuk panjang laras dari senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm dan untuk tabungnya ini berdiameter 25 ya sahabat bediler Nah seperti ini jadi ini untuk pengisian anginnya pun bisa menggunakan dengan pompa khusus PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2000 sampai dengan 2500 PSI Dan tentunya untuk uji power yang dihasilkannya pun juga luar biasa mantap dan tidak kalah jauh dengan senapan yang lainnya yaitu bisa mencapai di angka maksimal 1100 fps ya sahabat berdealer <tuh> Nah kemudian untuk varian popornya ini bervarian warna hijau-hitam ya sahabat gedele Jadi untuk warnanya pun juga terlihat elegan dan pastinya pun lebih simpel ya Tidak terlalu rame dan tidak terlalu sepi juga Oke, sahabat Bedil, untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp 1.975.000, sahabat Bedil sudah mendapatkan senapan angin PCP Big Game yang paling best seller di Jaya Air Rifle. Oke, kita lanjut ke senapan yang kedua. Nah, ini saya taruh terlebih dahulu, ya, sahabat Bedil. Oke kita lanjut ke senapan angin yang kedua yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2760 dengan varian popor magnum hitam sedikit balutan berwarna coklat plus manometer ya sahabat dealer. Nah jadi untuk senapan angin ini tidak akan saya ulas spesifikasinya soalnya untuk spesifikasinya sudah saya ulas yang sebelumnya nah ini hanya saya bahas soal harganya saja ya sahabat dealer. Nah untuk harga dari senapan angin ini di dengan dengan harga yang sangat terjangkau yaitu dibanderol dengan harga Rp 1.965.000, sahabat Bedil sudah mendapatkan senapan angin PCP Big Game dengan tampilan yang super super cakep banget dan sangat elegan, ya sahabat bediler Nah, oke, kita lanjut ke senapan angin yang kedua, yang ketiga. Nah, untuk senapan angin yang terakhir ini ada senapan angin PCP Fusion 2560 Double Tabung Gamo Hitam Magazine Plus Manometer ya, sahabat pediler. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan dari senapan anginnya. Nah, jadi untuk senapan angin ini memiliki double power ataupun double tabung ya, sahabat bediler Jadi di sini he, uh, terdapat dua tabung ya, nah, sehingga untuk uji power yang dihasilkan dari senapan angin ini pastinya juga. Luar biasa mantap dan luar biasa kuat Dibandingkan dengan senapan angin PCP Yang single tabung ya sahabat bediler Nah kemudian untuk kelebihan dari senapan PCP ini pun Juga sudah dilengkapi dengan magazin berisi 14 Nah jadi dengan senapan angin PCP yang bermagazin ini Lebih memudahkan sahabat bediler saat memasukkan mimis Yang akan digunakan untuk berburu ya sahabat bediler Nah untuk tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan angin ini mampu menampung di tekanan angin 2500 sampai dengan 3000 PSI ya sahabat berdiri jadi pastinya untuk uji power yang dihasilkannya pun juga luar biasa mantap yaitu bisa mencapai di angka 1100 FPS ya sahabat berdiri Oke sahabat bediler yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau Yaitu dibanderol dengan harga Rp 2.425.000 Sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin PCP Big Game Magazine ya sahabat bediler Nah jadi dengan harga segitu pun nantinya sahabat bediler akan mendapatkan bonus magazinnya juga berisi 14 ya sahabat bediler Oke ini saya taruh terlebih dahulu Nah jadi itu tadi ya sahabat bener untuk ulasan dari ketiga jenis senapan angin PCP yang bervariatif mulai dari popor OD maupun larasnya ya sahabat bediler, nah mungkin dari ketiga senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat bediler yang ingin mencari senapan angin dengan kualitas terbaik ataupun dengan kualitas super premium ya, dan bagi kalian yang berminat membeli senapan angin ini ataupun ingin tahu harga secara full setnya, bisa langsung order sekarang juga di admin jaya iRefo, nah untuk informasi pembeliannya nantinya akan saya taruh